Wow Uh, halo kawan-kawanku tercinta semuanya kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini seperti yang kalian lihat semua di sini meri sekali ya karena saya terkunci dari luar. Singkat cerita saya dari luar kota untuk menemui nenek tercinta tapi nyatanya tidak ada di rumah ya. Saya tidak tahu nenek saya kemana mungkin nenek saya sedang herping atau sedang shopping atau sedang nge-prank saya. Saya juga tidak tahu teman-teman. Jadi sembari nunggu nenek tercinta kita bakalan melakukan challenge teman-teman. Yang sebelumnya itu adalah challenge dengan mukbang tepakan cana yaitu ulat Jerman dan sekarang kita bakalan challenge lagi yaitu dengan mukbang jangkrik teman-teman yang nantinya kita bakalan goreng mungkin di rumah tetangga atau mungkin rumah temen saya aja karena di sini saya dari luar kota jadi perut agak lapar nih teman-teman. Langsung saja kita mencari jangkriknya biasanya banyak di toko-toko burung ya teman-teman. Langsung saja eksekusi dan let's go! Oke okay, kawan-kawanku semua, sekarang kita sudah nyampe uh, toko pakan burungnya. Kita sini bakalan memberi jangkrik, teman-teman. Let's go. teman ah, Eh, jangkrik. 7 ribuan, Kita beli jangkrik 7 ribuan aja, teman-teman. Tuh. Cepat. Uh -uh, aduh. Takut ke tahun pari. ketan Yep. Halo kawan-kawanku, akhirnya kita telah mengamankan jangkriknya, dan uh, kita bakalan pasak atau kita bakalan olah di pesawahan, karena agar menyatu dengan alam. Yang penting, asalkan jangan alam lain, teman-teman langsung saja kita olah dan oh iya yeah, alhamdulillah di sini kita difasilitasi oleh teman saya jadinya tidak perlu untuk pembuat pembakaran dan kita bakalan langsung olah sekarang juga dikarenakan cuaca sedang kurang mendukung teman-teman. Langsung saja let's go dan eksekusi. Oke okay, kawan-kawanku sebelum kita bersihkan jangkriknya di sini kita bakalan mencari daun pisang untuk sebagai alasnya teman-teman. Langsung saja kita mencarinya di sana banyak daun pisang ya Kayaknya dan langsung saja Let's go Langsung saja teman-temanku semuanya Kalian bisa ya orai Bismillahirrahmanirrahim Nyungkun tanggal cawu Sof mangga Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Kita sudah mendapatkannya Dan langsung saja kita bersihkan dulu Jangkriknya teman-teman Langsung saja kita Let's go. Oke kawan-kawanku semuanya, di sini jangkriknya sudah kita bersihkan. Ya? Panas. Nih. Wow. Jadi penasaran rasanya gimana? Langsung saja kita bumbuin terlebih dahulu. Lanjut. Ta ya. ta ta ta ta. Ya, kita bakalan bumbui dulu teman-teman. Di sini ada ini bukan sabu ya teman-teman Ini garam Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh Tah, tah, tah, tah Oke okay. Dan lanjut di sini ada uh, naon nih, itu Micin, micin, guys Ada micin ya, sedikit aja Soalnya takut bodoh Nah, sedikit aja ya Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, tah, tah. Oke, okay, lanjut Kita uak uek dulu ya Atau kita aduk-aduk terlebih dahulu Biar uh, si micin meresap hingga ke dalam sukma, teman-teman Oke, okay, sudah cukup. Dan lanjut kita langsung saja tuangkan minyaknya. Anjir, ngeheat. Aduh, air cahayaan. Tak, tah, tah. Ta, ta. Sip, nice. Sip, <suara> nice. Oke kawan-kawanku semuanya, jangkriknya sudah matang ya, nggak ada estetik-estetiknya sama sekali, tapi nggak apa-apa. Yang penting rasanya nih, mungkin rasanya enak kali ya. Tuh, langsung saja kita celowagun teman-teman. Let's go. Oke okay, teman-teman, hidangan spesial tahun baru sudah jadi ya. Hey, that's pretty good. Hmm, harumnya, mantep-mantep. Gelok, ini magelok gelok teman-teman langsung saja kita coba. Sebelumnya saya belum pernah nyoba jangkrik ya. Langsung saja kita cobain. Teman -teman. Eh, oke, okay, kita cobain. Hmm. Ternyata enak juga teman-teman. Gak kalah jauh dari udang. Seriusan. Rasanya gokil. Hmm. enak ternyata. Eh, pantesan si ikan predator cana suka banget nih. Suka. Suka banget sama kijang jangkrik ini, nih, ternyata enak ya kalau digoreng. Uh. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Seperti biasanya di jalan se sebelumnya kita juga makan yang mentahnya teman-teman. Nih bisa di-zoom. Oke masih hidup masih hidup. Oke. Nih uh, masih hidup ya. Kita, tar -tar Oke, kita cobain teman-teman. ini gambar apa? Jadi, Pak, begitu, betul begini. sekali Becah ini lah babi langsung meledak dalamannya itu banyak banget airnya. Oke kawan-kawanku kawan, -kawan ku, tercinta semuanya mungkin cukup challenge kali ini kita bakalan bertemu di next challenge teman-teman. Apabila ada masukan untuk challenge-challenge berikutnya bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Salam Jangkrik, salam satu atap negeri, dan salam satu hobi kawan-kawanku. Oh oh oh!